Singapura kini dilanda krisis energi. Upaya negara itu untuk meliberalisasi sektor energinya menjadi terhambat. Melonjaknya harga gas membuat perusahaan penyedia listrik di Singapura rugi besar. Lantaran mayoritas pembangkit listrik di sana menggunakan gas. Berdasarkan laporan Bloomberg 14 Oktober 2021, sejumlah perusahaan listrik swasta di Singapura pun menyerah dan memutuskan akan keluar dari bisnis listrik. Perusahaan Easwitch Energy akan menghentikan penjualan listrik untuk retail mulai 11 November 2021. Easwitch adalah perusahaan pengecer listrik terbesar di Singapura. Selanjutnya Silvercloud Energy yang memasok listrik ke bangunan komersial, industri dan perumahan Singapura. Manajemen Silvercloud Energy akan menginformasikan kepada pelanggan mereka untuk beralih ke penyedia lain atau ke perusahaan listrik negara SP Group. Diamond Electric, Best Electricity, dan UMN Energy pun sudah berhenti menerima pelanggan baru. Diamond Electric akan menyerahkan kontrak berjangka yang ada ke penyedia utilitas lain. Upaya Singapura untuk meliberalisasi sektor ketenagaan listrikan dilakukan sejak November 2018. Pemerintah Singapura mengizinkan semua konsumen di seluruh Singapura untuk memilih penyedia listrik yang mengakibatkan menjamulnya pengecer independen untuk menyaingi perusahaan yang dikelola negara. Harga gas grose melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini lantaran masalah produksi, sehingga pasokan turun ketika permintaan di pasar meningkat. Harga LNG di pasar spot Asia melonjak lebih dari 500% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Harganya saat ini berada di level $30 dolar AS per juta British Thermal Unit. Sementara, harga-harga minyak Brent juga naik ke harga tertinggi. Perusahaan pemasok listrik yang tidak melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga yang fluktuatif, pada akhirnya harus membeli energi dengan biaya yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka jual kepada pelanggan.